Mereka lalu pergi dengan cepat. Pikir kau bisa menghabisiku huh? Ibu Lepaskan Nimboli Lepaskan Nimboli Tidak Lepaskan. akan aku. aku tidak akan membiarkanmu bersamanya dalam kehidupan ini Akhirat uh. Uh. Lepaskan aku Kau ingin anak ini Tangkap ah. Mobilnya nanti. Berhenti di sini Pak, berhenti. Ya Dewa. Hei Pak, Pak. Di mana orang-orang yang ada dalam mobil itu Pak? Ada dua pria. Mereka membawa senjata. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada orang-orang itu dan kemana mereka pergi. sudah datang, apapun yang lakukan mereka akan menyelamatkan Anami dan Imboli Tapi kalau kita tertangkap, kita tidak akan selamat Apa kau yang busuk lagi di penjara, cepat lari, polisi sudah datang Ibu, <tuk> Ibu tolong aku <tuk> ini tidak bisa berenang Inspektur, cepatlah! Cepat! Lihat ini Inspektur. Nimbole! Nimbole! Nimbole, kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja, nak. Nimbole tidak bisa berenang. ujung talinya di sana. Iya, cepat. Nimboli Nimboli Ibu Iya, iya nak Iya, iya ya, Semoga akhirat Singh dikutuk Dia tidak membiarkan kita hidup dengan damai Entah kapan Dewi mengakhiri semua kejahatannya Syukurlah dokter Anan dan pak Jakdis tiba tepat waktu Kalau akhirat menangkap kami maka Saat dia melempar Nimboli ke sumur aku pikir Aku akan kehilangan putriku selamanya. Kalian tidak perlu khawatir. Akhirat Singh tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Polisi berusaha keras menemukan di mana Akhirat Singh. Mereka baru saja mendatangi rumah Akhirat di Jalra dan menginterogasi Harki dan juga Kundan. Mereka menyangkal bertemu dengannya, tapi sampai kapan kira-kira? Sampai kapan Akhirat Singh bisa lari Aku yakin sekali Setelah Akhirat Singh bisa tertangkap Aku akan memastikan dia Menghabiskan sisa hidupnya Di balik jeruji penjara Semoga saja itu terjadi Semoga masalah ini berakhir Dan kita kembali damai Terima kasih Aku akan pulang Pak Enedi, ayo Anandi sudah begitu cemas Tidak baik memberitahu dia Kalau Siva mencoba membakar barang-barang yang -barang Aku akan mengatakannya saat situasi sudah lebih tenang Ada apa nak? Kau tidak membawa bunga? Bu, para penjaga di luar sana, mereka melarangku untuk keluar, Bu. Kenapa? Ada apa? Bu Anandi, Nimbul ingin meletakkan bunga di fotonya Urmi, jadi aku memintanya memetik bunga di taman. Tapi para penjaga melarangnya untuk pergi keluar. Biar aku lihat ya. Ikuti aku Anandi percuali. aku yang memberitakan mereka Tidak seorang pun yang bisa keluar tanpa ditemani Anandi Anandi, akhirat Singh masih ada di luar sana Hidup kita dalam bahaya karena dia Jadi kita harus tetap waspada Sampai dia bisa ditangkap Jadi aku tidak ingin Anggota keluarga kita pergi keluar sendiri Aku tidak ingin akhirat Singh mendapatkan kesempatan Untuk bisa menyakiti Anggota keluarga kita lagi Tidak akan aku biarkan Aku pergi. Dan tolong jaga diri kalian. Oke? Okay? Ini. Ayo kita bagi makanannya. Makanlah. Aku bersumpah terus seperti ini. Maka kita akan tiada di sini. Aku setuju. Setelah memberikan Jori, aku beruntung bisa kembali dengan aman kemari. Polisi memburu kita di setiap tempat. Jika kita keluar, kita pasti akan tertangkap. sebaiknya kita sembunyi di sini. daripada kita harus ditangkap oleh polisi lagi. Dan dipenjar untuk selamanya Aku tidak mengerti saat ini kita harus berbuat apa Aku tidak ingin mengerti Tidak Aku akan tiada Atau ditangkap Sebelum aku menghabisi Manggala Nimboli Anandi dan Jagdis Maut harus menungguku Kemarin semua musuhku sudah berkumpul Nasibku sungguh sangat tidak beruntung datang mengkhianatiku jika saja aku berhasil menghabisi mereka semua hari ini aku akan merasa lega tidak masalah aku tidak akan menyerah. tidak akan apapun yang terjadi Dia akan membalaskan dendamku sampai kapanpun aku tetap akan memburu mereka tapi bagaimana semua senjata kita ada di truk itu sekarang kita hanya punya pisau dan pedang itu tidak cukup Ah Yos. dengar aku tahu itu karena itu Aku ingin membeli senjata impor Dengan Peredam suara Kita hanya bisa membeli gorengan Dan kau ingin membeli pistol impor Ya, aku ingin membelinya Harki akan menerima pesanku Dan mengatur segalanya Kau dengar Jangan pernah Berani mengejek diriku lagi? Atau korban pertama dari senjata itu adalah kau? Ibu, ibu di mana? Aku sangat lapar. Sifam, ibumu tidak ada di rumah. Dia akan kembali bersama Nimboli. Aku akan siapkan makanan untukmu, ya? Nimboli sangat lapar dan ingin makan Aku ingin ibuku Aku akan menyiapkan untukmu nak Aku makan di luar saja Sifam Kau tidak bisa pergi keluar Kenapa tidak? Pak Jakis menempatkan penjaga di luar Tidak ada yang boleh keluar sendirian Semua orang dalam bahaya nak. Aku akan menyiapkan makanan untukmu dengan cepat Aku tidak butuh apapun Sifam sebentar setelah PR selesai kita akan main ya oke okay? Tapi kita tidak bisa bermain di luar Penjaga ada di luar rumah Kita tidak boleh keluar Kenapa? Aku tidak tahu Ibunya Nimboli bilang Menurut paman jakdis Hidup kita dalam bahaya Jadi para penjaga ditempatkan di luar Apakah kau tahu kenapa kita dalam bahaya? Tidak aku tidak tahu tapi ini tidak benar. Kenapa ayah melakukan ini? Kalian tahu tentang akhirat sing? Saat kembali dari Jalrah kemarin, dia menyerang ke sasarannya. Tapi berkat dewa, kami selamat. Pak Jagdi sangat cemas, jadi dia menempatkan penjaga di luar. Dia memerintahkan supaya anak-anak tidak boleh keluar rumah kalian dilarang untuk keluar rumah. Tapi ini tidak adil kan? Kami dihukum karena Nimboli. Ya, kau benar, Nak, tapi selama Nimboli ada di rumah ini, maka kalian harus berbagi masalahnya. Nimboli adalah musuh terbesar akhirat si. Sebelum dia ditangkap, maka kalian harus tetap ada di rumah. Berdoalah supaya dia cepat ditangkap, dan kalian bisa bebas keluar lagi.